Assalamualaikum Halo guys, ketemu lagi di Samgosu Channel Di video kali ini Saya akan bahas Tentang beberapa hal Sepele yang bisa Menambahkan subscriber Ke channel kita Gak usah berlama-lama, langsung kita mulai aja Kira-kira hal-hal sepele apa aja sih Yang bisa nambah subscriber di channel kita oke, yang pertama hal sepele yang bisa menambah subscriber ke channel kita adalah dari bahasa video yang enak bahasa video itu bisa berupa tulisan, bisa berupa ucapan nah, dari bahasa yang enak ini kita akan jadi branding untuk diri kita sendiri gimana supaya penonton atau subscriber atau yang belum subscriber, ya viewers itu bisa nyaman ketika nonton dengan video kita. Uh, Sambil contoh gini, misalkan youtuber gaming yang disitu menyasar anak-anak muda, nah dia pakai bahasa yang bahasa-bahasa gaul gitu, bahasa-bahasa yang encer lah, biasa di tongkrongan, bahasa-bahasa tongkrongan gitu. Nah, ketika penontonnya ini merasa klop, merasa cocok dengan bahasa yang disampaikan oleh. Si creator ini, maka dia akan sangat mungkin untuk subscribe ke channel tersebut. Misalkan, wah asik nih orangnya nih, cara ngomongnya gokil nih, saya suka nih, subscribe ah gitu. Nah, dan itu bisa jadi power untuk channel kita sendiri. Uh, karena saya juga ngalamin, sebagai penonton saya ngalamin itu, uh, sebagai contoh channel tentang review gadgetnya. Channel tentang review gadget itu ada banyak sekali, tapi saya merasa belum puas kalau belum nonton review dari satu channel. Walaupun saya udah nonton di channel-channel yang lain, video sama, bahasnya sama, tapi saya merasa belum puas, belum apa ya, ya belum puas kalau belum nonton dari satu channel tersebut. Nah, itu adalah power dari bahasa yang kita gunakan. Itu bisa menjadi branding dari channel kita ketika kita bisa menyesuaikan Bahasa dari channel kita, cara penyampaiannya sesuai dengan target audiens yang kita tuju. Kemudian, yang selanjutnya adalah menghargai penonton. Menghargai di sini bisa dari tutur katanya, bisa dari konten yang kita buat. Contohnya gini: uh, kita buat konten itu ya seperlunya aja gitu. Kita hargai waktu penonton untuk nonton video kita, jangan sampai menyampaikan sesuatu tuh bertele-tele. Misalkan intro, intronya sampai satu menit, sampai 2 menit, nah itu membuang-buang waktu si penonton. Itu mereka kurang suka. Saya termasuk juga penonton aktif di YouTube ya. Jadi ketika melihat intro sampai ngitung mundur dari 10, 9, 8, itu saya nggak suka. Jadi hargai penonton, hargai waktu penonton. Ketika itu bisa diterapkan, nanti ketika penonton butuh sesuatu, misalkan, Uh, Sambil contoh tentang tutorial, nah, ketika dia dapat video kita dan dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, tutorialnya cepat, jelas, tidak buang-buang waktu. Nah, maka ketika nanti dia butuh tutorial yang lain, dia akan mampir ke channel kita. Tutorial dari channel ini enak nih, simpel, waktunya cepat, mudah dipahami. Nah, dengan cara seperti itu, kemungkinan besar dia akan subscribe ke channel kita. Kemudian yang selanjutnya membalas komentar di video ini kelihatannya sepele tapi sangat efektif untuk menambahkan subscriber ini bisa eh uh, mem mempererat engagement apa ya engagement itu keakrapan apa sih bahasanya kedekatan kedekatan kedekatan antara si creator dengan penonton nah, jadi ketika ada penonton yang komentar nanya kritik atau apapun ya sebisa mungkin ditanggapin uh, sesuai dengan apa maunya si penonton itu misalkan si penonton komentar dia ngajak bercanda gitu ya kita ladenin di bercanda kita belas dengan bercanda kalau dia nanya serius ya kita jawab dengan serius jangan jangan sebaliknya ketika dia komentar bercanda kita anggap serius ketika dia tanya serius kita belas bercanda Nah itu kan nggak sesuai Ketika kita rajin membalas komentar dari penonton-penonton ini, maka dia akan merasa dihargai. Saya sendiri kalau komentar di channel youtuber, kemudian dibalas, saya merasa ada kepuasan tersendiri gitu loh. Seneng, eh oh, komentar kok dibalas gitu. Nah, kalau komentar dari penonton-penonton itu sering kita balas, kemudian dia merasa cocok, akan terjadi kedekatan antara penonton dengan kita. Dengan begitu, e, besar kemungkinan, mereka akan subscribe ke channel kita. Bisa juga kita minta, misalkan uh, di balasan komentar itu, kita minta dia untuk subscribe. Hal selanjutnya yang bisa menambah subscriber adalah komentar di video orang lain, di channel lain. Nah, ini komentar yang saya maksud di sini bukan komentar yang ngajak saling support, kemudian yuk subscribe nanti dibalas. Bukan saling balas subscribe kayak gitu ya. Uh, yang saya maksud di adalah komentar yang ya sesuai dengan isi videonya gitu aja. Ya sambil dikasih pancingan dikit-dikit supaya yang baca komentar itu kira-kira mau mengunjungi channel kita. Nah, usahakan ketika mau komentar di channel orang lain ini ya usahakan yang satu niche dengan kita. Misalkan konten kita tentang review gadget. Nah, maka komentarlah di channel yang nge-review gadget juga gitu, jadi biar nyambung penontonnya biar nyambung gitu. Jadi ketika kita nonton review gadget, kemudian kita komentar di situ. Oh bagus ya, ini gadgetnya reviewnya juga enak. Uh, kalau mau referensi review gadget yang lain, boleh loh mampir ke channel saya. Kebetulan saya juga membahas tentang gadget-gadget terkini gitu, misalkan. Jadi kita apresiasi dulu isi channelnya dan pemilik channelnya kemudian kita pancing tuh yang baca komentar supaya mau mampir ke channel kita nah, jadi itu dia beberapa hal sepele yang kalau rutin dilakukan itu bisa menambah subscriber di channel kita bahkan bukan cuman subscriber bisa menambah penonton loyal kemudian juga bisa mengembangkan channel kita bisa menjadi lebih baik lagi Oke sampai sini dulu sharing saya, semoga videonya bermanfaat, jangan lupa klik tombol like kalau suka, kalau nggak suka ya dislike aja nggak apa-apa, kemudian tulis di kolom komentar apa yang nggak disuka, sarannya, sebaiknya gimana, kedepannya harus gimana. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat videonya, see you on the next video insya Allah, Assalamualaikum, bye-bye.